Kita kuliner kembali lagi dengan channel Ulamsari Resto. Kali ini, kami akan membagikan resep andalan Ulamsari. Bagi yang baru mengenal channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan aktifkan tombol lonceng kalian agar kalian dapat selalu update dengan video terbaru kami. Resep mojito melon. Pertama, tuangkan sirup melon Lalu tambahkan es batu secukupnya Tambahkan perasan jeruk nipis lalu tambahkan air soda secukupnya tambahkan irisan jeruk lemon Dan hiasi dengan biji selasih. Mojito melon siap dinikmati. Tablet pencinta kuliner, demikian tutorial kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman dan keluarga kalian agar mereka juga mendapatkan tips dan info menarik dari video ini. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya.